Pada episode keempat ini, Tuan Sifraj membawa anaknya Anandi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahannya dari gelang dan pernak pernik baju sutra yang akan dipakainya nanti di acara pernikahan Anandi. Dan di tempat berbeda, di rumah Anandi, para warga sedang mempersiapkan baju pengantin. Anandi melihat kesempatan itu, Anandi merasa gembira sambil menari-nari dengan gaun sutranya. Dan tak ketinggalan, Tuan Byron juga memberikan undangan pernikahan kepada para warga. Ia mendatangi dari rumah ke rumah memberikan undangan pengantin anaknya. Saat itu Anandi merasa senang riang gembira, Ia dan ayahnya melihat pembuatan kendi buat acara pernikahannya, dan Anandi pun ikut mengukir kendi itu bersama ayahnya sebagai kenangan pernikahannya. Di saat itu ibu guru Sandia sedang berjalan dan melihat Anandi sedang bersama ayahnya mengukir kendi, ia hanya tersipu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Anandi pun hanya bisa mendang terpaku dan tidak bisa berbuat banyak dengan melihat kedatangan ibu guru Sandia. Dan setelah itu Anandi masuk ke dalam rumah untuk berdoa bersama, dan tak ketinggalan Ibu Bakwati juga mendoakan Anandi dan Jagdis agar selamat dan bahagia dalam pernikahannya. Ibu Bakwati merasa gembira melihat anaknya akan segera menikah. Para warga mendoakan calon pasangan pengantin Anandi dan Jakdis secara bergantian, Jakdis, Anandi merasa bahagia dan nenek Devi juga merasakan kebahagiaan, karena melihat cucu satu-satunya akan segera menikah. Setelah selesai mendoakan Anandi dan Jakdis, Para ibu-ibu menari sebagai rasa sukacita akan dilangsungkannya pesta pernikahan. Melihat hal itu tidak Anandi mau ketinggalan, Anandi juga ikut menari bersama ibu-ibu. Dengan rasa gembira Anandi pun tak mau ketinggalan ikut menari bersama mereka, tatkala melihat Anandi sedang asiknya menari. Ibu Bakwati menghampiri Anandi, menyuruh Anandi untuk berhenti menari, dan Anandi pun menanyakan kepada ibunya, kenapa Anandi tidak boleh menari. Dengan sigap Ibu Bakwati menjawab, Anandi akan segera menikah, dan Anandi tidak diperbolehkan untuk menari, karena tidak baik untuk dirinya. Bukankah ini pesta pernikahan Anandi? Begitulah kata Ibu Bakwati dengan penuh cemas. Ibu Bakwati ingin Anandi hanya melihat ibu-ibu menari saja bukan ikutan menari bersama mereka, ibu-ibu bersama-sama dengan penuh sukacita. Setelah itu keluarga Sifraj mengadakan acara berdoa bersama di dalam rumahnya. Dalam acara doa itu, Ibu Bakwati mencuci kaki, tangan dan wajah Anandi, dan membawa Anandi ke tempat berdoa Dewa Ganesa. Anandi merasa senang dengan acara itu, Anandi dan Ibu Bakwati berdoa di depan Dewa Ganesa, ia berharap agar selamat dan bahagia dalam pernikahannya. Di tempat berbeda dengan wajah cemas, Ibu Guru Sandia mendatangi kantor polisi dan mencari inspektur polisi. Ibu Guru Sandia ingin mengadukan pernikahan muridnya Anandi di kampungnya. Karena usia Anandi masih 8 tahun, maka Ibu Guru Sandia mengadukan perkara itu ke Inspektur Polisi agar Inspektur mendatangi rumah Sifraj dan memproses secara hukum. Inspektur polisi mencoba menenangkan Ibu Guru Sandia dan agar menceritakan lebih tenang dan lebih hati-hati. Inspektur polisi tidak mau begitu saja bertindak atas laporan Ibu Guru Sandia terhadapnya. Ibu guru Sandia menceritakan pernikahan Anandi yang usianya masih 8 tahun dan inspektur polisi juga tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki bukti yang sangat kuat sebelum bertindak secara hukum. Inspektur polisi harus mempunyai bukti dan saksi yang kuat sebelum bertindak. Dengan nada marah, ibu guru Sandia siap menjadi saksi dan bukti akan pernikahan Anandi besok. Tapi inspektur merasa takut dalam bertindak karena buktinya belum begitu kuat dan takut akan berbalik memperkarakan dan menyerang ke inspektur dan ibu guru Sandia. Ibu Guru Sandia ingin agar cepat-cepat Inspektur menindak perkara perjodohan di bawah umur yang dilarang dengan aturan pemerintah, tapi Inspektur ingatkan kepada Ibu Guru Sandia untuk menenangkan tindakannya agar tidak ceroboh. Inspektur memberikan arahan agar ibu guru Sandia jangan terlalu gegabah dalam melakukan tindakan, karena itu bisa jadi bumerang buat ibu Sandia sendiri nantinya. Ibu guru Sandia sangat berharap kepada inspektur karena merupakan harapan ibu Sandia dalam membatalkan perkawinan Anandi. Dan ibu guru Sania juga berharap agar anak kecil tidak diperlakukan semena-mena dengan adanya perjodohan orang tuanya karena adanya sebuah tradisi Ibu guru Sandia berjanji tidak akan membiarkan anak-anak kecil di kampungnya menikah di usia dini karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dan dengan alasan ini adalah tradisi. Di tempat terpisah Nyonya Devi bersiap-siap akan berangkat ke rumah Tuan Sifraj bersama keluarga Bayrom dan masyarakat. Semua mobil disiapkan dengan hiasan indah penuh dengan rangkaian karangan bunga. Tiba-tiba nyonya Devi menanyakan kesiapan dan hadiah kalung emas bekal buat calon pengantin terhadap bayi Rom. Apakah sudah dimasukkan dan dipersiapkan semuanya karena takut ketinggalan tidak terbawa? Setelah Bayrom bersiap mau berangkat dan membuka pintu mobil, tiba-tiba Tuan Bayrom tidak melihat Jackdis di dalam mobilnya dan menanyakan keberadaan anaknya Jackdis kepada kakaknya. Di tempat terpisah ternyata Jakdis sedang bermain kasti bersama teman-temannya dan pamannya juga memarahi Jagdis karena kesal dengan pakaian bagus Jakdis malah bermain kasti dengan teman-temannya. Dengan rasa kesal paman Jagdis menyuruh cepat berangkat dan meninggalkan teman-temannya. Malam pesta pernikahan dimulai para warga datang berbondong-bondong melihat Jagdis dan Anandi yang akan melangsungkan pernikahannya besok. Anandi dirias dengan cantik oleh bibinya Krishna dan dipuji banyak orang karena polos Anandi ingin melihat dirinya dengan cermin. Anandi hanya tersipu kagum akan kecantikan dirinya. Dan Bibi Krishna menyuruh kebakwati ibu Anandi untuk memberikan kalung hitam dan berdoa agar Anandi dijauhkan dari berbagai masalah. Ibu Bakwati memandang Anandi dengan penuh kasih sayang. Ibu Bahguati menatap anaknya Anandi dengan sukacita sampai tak terasa ia meneteskan air matanya. Teman Anandi pulih menghibur Anandi, dan menanyakan kenapa harus melihat di cermin terus, Bukankah Anandi sudah terlihat sangat cantik? Anandi merasa pakainya terasa sempit sehingga harus melihat dengan teliti di cermin takut kenapa-napa. Sambil bercanda gurau, teman Anandi pulih menghibur Anandi agar memakai pakainya selama satu bulan. Anandi menolak dengan lugunya dan mereka semua tertawa kecil mendengar jawaban Anandi. Mendengar suara drum, tiba-tiba Puli teman Anandi memberitahu pada Anandi bahwa rombongan calon pengantin sudah datang. Mereka semua terkejut penuh gembira mendengar kedatangan rombongan pengantin. Puli berlari ingin melihat rombongan bersama temannya dan Anandi pun merasa ingin melihat rombongan pengantin itu. Tiba-tiba bibi Anandi Krishna menarik tangan Anandi, dan melarang Anandi untuk melihatnya, dengan marah Anandi menanyakan kepada bibi Krishna, kenapa teman-temannya bisa melihat rombongan, sedang Anandi tidak boleh melihatnya. Dengan suara canda bibi Anandi Krishna menjawab, karena ini adalah pesta perjodohanmu Anandi. Dengan kepolosan dan keluguannya, Anandi dibodohi oleh bibinya Krishna. Katanya, bila Anandi menghampiri dan melihat rombongan maka telinga Anandi akan tuli dengan suara drum itu. Dengan polos Anandi mempercayai ucapan itu dan bibinya Krishna pun menyuruh Anandi untuk menunggu di kamar sendirian. Bibi Krishna dengan sengaja meninggalkan Anandi sendirian di dalam kamarnya. Mendengar ucapan bibi Krishna Anandi menutup telinga karena kebisingan suara drum. Ia menyangka bila terus mendengarkan suara drum bisa tuli dan Anandi bisa malu terhadap teman-temannya bila mengetahui hal itu terjadi, dan ternyata Anandi mempercayai ucapan canda bibinya Krishna. Dikala Anandi sedang menutup telinga dan menahan suara drum itu, Tiba-tiba Rani datang dan menyapa Anandi. Anandi pun menoleh melihat kedatangan Rani. Melihat hal itu, Rani memuji kecantikan Anandi dan menanyakan kenapa Anandi menutup telinganya dan dijawab dengan polos dan lugunya. Karena ada suara drum di luar sana takut telinganya tuli sehingga harus menutup telinganya. Begitu ucap Anandi dengan nada polos sesuai dengan apa yang bibi Krishna memberitahukannya kepada Anandi. Dengan penuh keraguan Anandi pun menanyakan kebenaran ucapan bibinya Krishna kepada Rani. Apakah benar bila orang yang akan dijodohkan mendengarkan suara drum itu telinganya bisa tuli nantinya? Dengan penuh kebingungan Rani menjawab, Rani tidak mengetahui akan hal itu, karena Rani tidak pernah mendengar hal semacam itu oleh orang tuanya. Tatkala Anandi dalam suasana kebingungan, tiba-tiba Rani memperlihatkan kotak merah yang akan diberikan buat Anandi sebagai hadiah. Dengan cekatan Anandi pun menerima kotak merah itu, dan membukanya, setelah dibuka ternyata sebuah kalung emas yang cantik. Anandi merasa bahagia akan pemberian hadiah kalung dari Rani yang sangat indah dan cantik itu, dan Anandi menganggap kalung ini pasti mahal harganya. Dengan bingung Rani menjawab bahwa kalung emas itu adalah palsu dan murah harganya, kalung itu adalah pemberian dari suami Rani yang dibelinya di Pekan Raya. Rangi menjelaskan bahwa kalung itu merupakan hadiah pertama Rangi dari suaminya, dan Rangi tidak mau memakainya, sehingga kalung itu harus diberikan buat Anandi sebagai hadiah. Dengan penuh kebimbangan, Anandi menanyakan kepada Rani kenapa tidak mau memakai pemberian dari suaminya. Rani tidak dapat menjawab pertanyaan Anandi dan karena takut ketahuan maka Rani berpamitan meninggalkan Anandi karena takut bila kakaknya melihat pasti akan dimarahinya. Rani pun dengan cepat meninggalkan Anandi sendirian di kamarnya. Anandi pun melihat kalung emas pemberian Rani dan menyimpannya kembali. Kemudian Anandi menutup telinganya lagi karena suara drum itu takut benar bila mendengarnya akan menjadi tuli. Arak-arakan rombongan semakin dekat dan Jakdis menaiki kuda dan diarak menuju rumah Anandi, Nyonya Devi melihatnya dengan gembira. Karena terasa lelah dan capek Jakdis ingin turun dari kudanya, dan mendengar itu, Nyonya Devi melarang Jakdis turun dari kudanya, karena nanti bisa-bisa membuat nasibnya menjadi buruk. Dengan lugunya Jakdis memerintahkan ayahnya untuk menaiki kudanya agar nasibnya tidak buruk, dan mereka pun tertawa mendengar ucapan Jakdis. Di tengah-tengah kedatangan rombongan Bayrom menuju rumah Sifraj, tiba-tiba ibu guru Sadia datang dan melihat rombongan Jakdis. Ibu guru Sadia merasa kesal dan langsung mengambil telep di tasnya. Ia mencoba menghubungi inspektur tapi ibu Sadia mengingat, akan kebaikan keluarga Anandi yang selalu baik padanya. Ibu guru Sadia berpikir, masa harus mempermalukan keluarga Nyonya Bahguati di depan polisi. Ibu guru Sadia hanya bisa terpaku dan berdiam melihat rombongan itu. Terlintas di benaknya Ibu Sandia ingin membicarakan tentang pernikahan Anandi secara baik-baik kepada Bhagwati Ibu Anandi sebelum semuanya terjadi. Ibu Guru Sandia merasa kehidupan anak sebagai taruhan karena perjodohan dan tradisi. Ibu Bagwati mendatangi kamar Anandi dan Ibu Bakwati melihat Anandi di kamar. Anandi sedang menutupi telinganya sambil menangis. Ibu Bakwati merasa cemas melihat Anandi menagis sambil menutupi telinganya. Anandi menjelaskan kepada ibunya, kata Bibi Krishna kalau calon pengantin mendengar suara drum, maka nanti ia bisa tuli. Mendengar ucapan itu, Ibu Bakwati pun tersenyum simpul, dan menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, dan semua itu hanya candaan bibi Krishna pada Anandi. Karena ibunya yang mengatakan kebenarannya, maka akhirnya Anandi membuka telinganya, dan ibu Bakwati menawarkan Anandi, apakah Anandi ingin melihat rombongan itu. Dengan penuh cemas ibunya mempersilahkan Anandi melihat rombongan itu lewat jendela, dan ibunya berharap jangan sampai ada yang mengetahui Anandi melihat rombongan itu. Anandi pun berjanji pasti tidak ada yang mengetahuinya. Dengan cepat Anandi langsung berlari ke jendela melihat rombongan itu, dan Ibu Bhagwati menatap anaknya Anandi dengan penuh sukacita. Saat Bhagwati akan meninggalkan Anandi, tiba-tiba ia berpapasan dengan Ibu Guru Sandia dan langsung datang menghampirinya. Ibu Bhagwati pun terkejut akan kedatangan Ibu Guru Sadia kepadanya. Ibu Guru Sandia menjelaskan kepada Bakwati bahwa ia bukan musuh Anandi dan ia merasa khawatir dan prihatin akan pernikahan di usia dini. Ibu Bakwati pun menanyakan kenapa Ibu Sandia merasa sayang terhadap Anandi tapi tidak merasa bahagia Anandi menikah dengan orang yang kaya. Ibu guru Sandia harusnya bahagia melihat muridnya menikah dengan orang kaya dan terpandang. Ibu guru Sandia menjelaskan jika andai kata Anandi melakukan pernikahannya 10 tahun lagi, ia akan merasa bahagia. Ibu guru Sandia merasa karena kebahagiaan remaja Anandi akan hancur. Dari seorang perempuan menjadi seorang ibu, di usianya yang sangat dini. Ibu Sandia berharap hanya ibunya yang bisa mengajari tentang hidupnya setelah perjodohan, begitulah pintanya. Ibu Bakwati pun merasa bingung. Dengan penjelasan Sandia bahwa pemerintah memperbolehkan wanita menikah di usia 18 tahun. Mendengar ucapan itu, Baghwati marah menghentikan perbincangan dengan ibu guru Sandia. Baghwati mengusir ibu guru Sandia cepat keluar dari ruangan ini dan jangan mempengaruhi Anandi. Dan Ibu Bhagwati juga mengatakan dalam perjodohan ini, tidak dapat dihentikan oleh siapapun, sekalipun oleh pemerintah yang mengharuskan anak menikah harus di usia delapan belas tahun. Dengan wajah kesal Ibu Guru Sandhya hanya bisa berdiam, dan tidak dapat berbuat banyak. Bagaimana kelanjutan serial ini? Apakah Anandi akan melangsungkan perengkahannya? Apakah Ibu Sandia mampu menghentikan perjodohan Anandi karena usianya masih 8 tahun? Saksikan kelanjutan serial drama Balika Fadu berikutnya.